Golongan orang yang terbebas dari siksa kubur Pertama, orang yang syahid di jalan Allah Kedua, orang yang ribat di jalan Allah Ketiga, orang yang meninggal pada hari Jumat Keempat, orang yang meninggal karena sakit perut Terakhir, orang yang hafal surat al-mulk dan istiqomah membacanya